jadi imunologi dan kasus UC yang sering itu adalah yang pertama anemia anemia defisiensi besi ini kita berikan sulfasperasus ya. 200mg 20 tablet ya. S3 DD top 1. Ya. So, mengandung 200 mg 200 mg itu mengandung 66 mg besi elemental. Lalu berikan juga jangan lupa vitamin C. Ya. Vitamin C nomor s 1 DD top 1. ponselnya edukasi tentang pengertian definisi dan tertera rasa pasien informasi konsekuensi pengobat eh, obat wow, mual muntah head burn, konservasi diare serta bab hitam, rujuk jika hb kurang dari 8 nih eh, terus kalau walaupun tanpa gejala, wow, sementara kalau ada gejala itu langsung rujuk tanpa lihat hb. Pandeminya berat itu indikasi transmisi jika hb kurang dari 7 nih eh, karena penyebab yang tidak termasuk kompetensi dokter di FKTP, misalnya plastik, emulitik, dan plastik langsung rujuk ya Kalau ada padan aktif, stres nafas, juga sekiranya rujuk ya